Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama Dirgantara Rajis NIM 1910163, 163 149 Dari Program Studi Geografi Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini ingin menjelaskan kartografi tematik dan di sini saya akan membawa lima Kartografi tematik, kartografi tematik sendiri lebih fokus kepada memvisualisasikan informasi geospasial dan berfokus pada pembuatan peta yang menunjukkan peta tertentu. Tema tersebut beragam mulai dari aspek fisik, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain yang ada di permukaan bumi dan lebih ditekankan pada variasi spasialnya. Tahap-tahap peta tematik yaitu ada 8. Yang satu, menentukan daerah yang akan dipetakan Yang kedua, membuat peta dasar Yang ketiga, mengklasifikasikan serta mencari data sesuai dengan kebutuhan Yang keempat, membuat simbol-simbol Yang kelima, meletakkan simbol-simbol Yang keenam, mengatur tata letak Yang ketujuh, membuat keterangan atau legenda Yang terakhir, itu melengkapi peta dengan lettering Informasi dasar peta tematik Peta tematik memerlukan data dan peta dasar, data merupakan informasi yang akan ditempatkan sesuai dengan peta. Peta yang dibuat, sedangkan peta dasar diperlukan sebagai tema, sebagai tempat untuk meletakkan informasi data ke dalam peta tematik. Secara sederhana, peta, tem, peta dasar adalah peta yang digunakan untuk sebagai dasar pembuatan peta lain lainnya. Peta dasar digunakan untuk satu jenis tema saja. Peta dasar yang cocok untuk satu tema, belum tentu, tentu, tentu cocok untuk tema lainnya. Betapun, betapapun bagusnya pada search tersebut. Contoh, peta tematik. Ada lima, yaitu peta lokasi wilayah, peta penggunaan lahan, peta tata gunaan lahan, peta administrasi, yang terakhir peta kemiringan lereng. Pengertian peta Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan dalam selam berkertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional Melalui peta, sebuah peta kita akan mudah untuk melakukan pengamatan terhadap permukaan bumi yang luas terutama dalam hal waktu dan biaya Konsep kartografi menurut ICA dan UN Kartografi menurut ICA, International Cartography Association Dan definisi kartografi menurut UN Yaitu United Amerika Serikat Definisi kartografi menurut ICA pada kenyataannya lebih banyak digunakan Atau dianut karena definisi ini tidak terlalu luas Dan lebih menekankan kepada masalah-masalah pokok di dalam pembuatan PETA Sedangkan menurut pengertian dari UN bahwa semua aktivitas pemetaan topografi seperti survei, klasifikasi kartografi, mengingat terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan kemampuan dan kebutuhan manusia di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi, maka ilmu kartografi pun terus mengalami perkembangan sesuai dengan. Semakin kiri dibutuhkannya peta di berbagai bidang dan segi kehidupan manusia, Se karena itu di bidang perpetaan juga semakin diperlukan adanya pedoman baku tentang tentang pembuatan peta dengan demikian tugas para ahli kartografi pun menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan adanya kemampuan yang lebih detail lagi di bidang ilmu kartografi. Mengingatnya hal tersebut, maka secara global ilmu kartografi diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu satu kartografi dasar, kartografi topografi, kartografi teknik, dan kartografi te tematik. Kartografi dasar yaitu pengetahuan kartografi yang pekerjaannya lebih mengutamakan mulai dari pembahasan tentang judul peta, skala peta, legenda, dan sebagainya. Sistem processing kartografi tematik, sistem processing di dalam kartografi yaitu tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan peta. Langkah awal pembuatan peta yang harus dilakukan adalah pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyajian data yang telah diolah ke dalam bentuk peta. Hal ini dapat juga dijelaskan sebagai berikut pada dunia nyata real world, tentu terdapat berbagai macam data. Kemudian data mentah tersebut perlu di menterfasi, digeralasi, diseleksi, dan diolah sebagai dapat disajikan dalam bentuk peta. Bahkan pada peta yang baik dan benar secara kartografis, maka citra peta atau map image ini bila akan ditelusuri produser, pembuatannya harus dapat dikembalikan lagi kepada data mentahannya, atau raw data. Komposisi peta tematik, bahasan secara rinci tentang komposisi peta sangat penting terutama dalam membedakan antara komposisi peta umum atau peta rupa bumi dengan peta khusus atau peta tematik. Tujuan dan kegunaan dan kedua golongan peta ini, peta rupa bumi atau peta tematik, berbeda. Maka cara membuat atau menggunakan sampai proses pencetakan juga berbeda. Pengertian komposisi, peta membuat, membuat berbagai informasi tentang jodoh, skala, orientasi, letak koordinat, legenda, dan sumber peta. Semua informasi peta ini dinamakan informasi tepi peta. Informasi tepi peta sangat penting mengetahui identitas dan tema peta. Komposisi peta tersebut disebut juga tata letak peta atau layout peta. Komposisi peta merupakan unsur terpenting dalam mengatur informasi tepi peta. Informasi tepi peta adalah semua keterangan yang terdapat di tepi peta, bagian atas, bagian bawah, ataupun samping kanan-kiri peta. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengatur komposisi peta adalah adanya keseimbangan atau balance dalam komposisi atau tata letak informasi-informasi tepi peta. komposisi peta rupa bumi. Peta rupa bumi mempunyai komposisi yang bersifat baku atau bersifat tetap di suatu negara. Moda komposisi peta rupa bumi suatu negara berbeda dengan negara lain. Peta rupa bumi peninggalan masa penjajahnya Belanda yang dibuat secara terestrial di lapangan. Wilayah yang dipetakan terbatas terutama di Pulau Jawa. Ini adalah contohnya. Bisa kalian lihat ini adalah ada keterangannya yaitu di nomor satu ada judul peta, nomor 2 nomor lembar seri, 3 pola induk, 4 petunjuk letak peta, kelima petunjuk orientasi, keenam angka dan garis pengarang dan penerbit dan 8 indeks administrasi yang 9 keterangan proyeksi, 10 legenda, 11 penyeser sumber. 12 letak titang muncur komposisi peta tematik pada peta tematik komposisi peta dapat sebagi, sedemikian rupa dengan mempertimbangkan asas keserasian keseimbangan keselarasan dan kerapian dan di sini pun ada, ada tiga model komposisi peta tematik yaitu model satu komposisi dalam bingkai, model 2 komposisi bersejajar, model 3 komposisi bersusun. Ini adalah dari contoh model satu yang di sebelah paling kiri, model 2 yaitu adalah gambar 2 atau di tengah, dan di model 3 yang bersusun itu adalah gambar 3 ya. Dan di kanan sebelah kanan Komponen peta tematik. Peta tematik mempunyai tema tertentu. Peta tematik menggambarkan kenampakan informasi atau data yang bersifat kualitatif dan atau kuantitatif. Kaitannya dengan unsur atau detail-detail topografis spesifik dengan tema peta pada umumnya, data-data topografi tidak digambarkan secara lengkap, tetapi hanya berlaku sebagai unsur penunjang data-data khusus yang sesuai dengan tema peta tematik ini buat. Data-data yang digunakan dalam peta tematik dapat diperoleh dan hasil survei lapangan secara langsung, yaitu sebagai data primer, maupun data-data statistik atau data sekunder. Judul peta. Judul peta pada tematik berbeda dengan judul peta, peta rupa bumi. Rupa bu, peta rupa bumi, judul peta merupakan nama daerah atau wilayah yang tergambarkan pada lembar peta ter, tertentu. Diletakkan di atas peta pada sisi tengah. Pada peta tematik, judul tersebut disesuaikan dengan tema peta yang akan dibuat. Dan posisi judul tersebut diubah ubah sedemikian rupa sesuai dengan berbentuk wilayah dan aspek 3S serta kepentingan tertentu. Judul pada tematik harus memu memuat 3 hal yaitu tema peta, nama lokasi wilayah dan yang dipetakan, tahun pembuatan peta. Skala. Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya dari dua titik peta. Berdasarkan bentuknya, ada dua macam skala peta, yaitu skala angka dan skala garis. Skala angka merupakan ditampilkan dalam wujud besar angka, contoh skala banding 1 banding 25.000 Artinya 1 cm pada peta, sama dengan 25 cm atau 0,25 km di lapangan. Skala garis merupakan skala yang ditampilkan dalam garis seperti petunjuk penggaris. Sebagai satuan sentimeter Dan keterangan skalanya dalam kilometer Garis tepi peta tematik Garis tepi peta atau garis bingkai Merupakan garis membatasi informasi peta tematik Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta Atau dengan kata lain Tidak ada informasi yang berada di luar garis tepi peta Garis tepi peta ini dapat didesain dengan satu atau dua garis tepi pembuatan dua garis tepi peta didesain dengan ketebalan tertentu yaitu ketebalan sama atau ketebalan berbeda terserah pada desain yang si pembuat peta dan di sini ada juga contohnya garis tepi peta tematik ada empat model yaitu model A model B model C dan model D Nama pembuat peta tematik Informasi yang berada di luar garis tepi peta terluar hanya informasi pembuat peta yang ditetapkan pada bagian luar Berbatasan dengan garis tepi peta di terluar Lokasi hanya berbeda berada di luar garis tepi peta terluar Pada bagian pojok kanan bawah Beberapa contoh penulisan nama pembuat peta dikemukkan seperti di bawah ini Disalin oleh Nadia Pitoloka 1999 Disusun oleh Siti Aisyah tahun 1997 Bisa juga digambar oleh Ramadhan Gaman Tarajis pada tahun 2022 Pembuat peta sebaiknya menuliskan kata disalin, susun, digambar atau dibuat secara se jujur penampakan dasar peta tematik Peta tematik dan peta rupa bumi mempunyai kenampakan informasi dasar peta yang berbeda Peta rupa bumi sebagai peta umum mempunyai informasi dasar peta yang lebih lengkap dibandingkan peta tematik Beberapa informasi dasar seperti kenampakan jalan, sungai, wasanikasi, dan penggunaan lahan Merupakan informasi dasar yang digunakan dalam peta tematik Informasi dasar peta tematik. Peta tematik memerlukan data dan peta dasar merupakan informasi yang akan dipetakan sesuai dengan peta, peta dengan tema peta yang dibuat. Sedangkan peta dasar diperlukan sebagai tempat untuk meletakkan informasi ke dalam peta tematik. Peta dasar merupakan pendoman lokasi untuk penempatan informasi data secara ruangan. Peta dasar untuk peta tematik adalah peta yang berisikan informasi atau data topografi dan peta inilah semua data tematik akan diplot atau digambarkan. Lukman Ajis 1915 Simbol peta megang peran sangat penting karena simbol peta merupakan media komunikasi gratis antara pembuat peta dan pengguna peta. Robinson 1969 mengatakan bahwa simbol adalah suatu alat yang berfungsi untuk menggambarkan keadaan medan dan letak di dalam peta. Simbol yang baik adalah simbol yang mudah dikenal dan mudah digambar. Secara lengkap secara simbol baik secara umum adalah sederhana, mudah digambar, mudah dibaca, dan dapat mencerminkan data dengan teliti. Bentuknya seragam dalam satu peta maupun dalam peta seri dan bersifat umum. Ini adalah contoh hasil peta tematik. Terima kasih. Saya mohon maaf atas suara saya yang lagi gak enak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya cakarudun nasabah kurangi tindroka. roka.